Kopi Joni kepada masyarakat Lampung. Tulang bawang khususnya. Saya di Kopi Joni Jakarta mendapat dukungan tanpa pamrih dari seorang Putri Daerah Tulang Bawang, seorang pengacara bernama Putri Maya Romanti yang juga mencalonkan diri dari caleg DPRD. Kabupaten Tulang Bawang dari partai, pan. dari partai Pan. Saya tidak ikut partai apapun, tapi secara pribadi saya sarankan kepada rekan-rekan yang yang di Tulang Bawang wanita ini telah sa, tanpa pamrih membantu rakyat tidak mampu. Bapak tukang sate ya? Iya. Tukang sate ini Pak siapa namanya? Mayono. Akan, akan dibantu sate oleh akan dibantu Kipulopas. oleh putri, akan dibantu oleh. Ibu Putri, ya Kak Ibu Putri yang dari tulang bawah ini yang jauh-jauh.